Justru di masa pandemi mereka bisa buka outlet kedua ini. Wow. Jalan-jalan lagi nih ya weekend ini. <ganti> Mau cobain burger di Canggu di daerah eh di Tompet namanya Brawas Kitchen. Kali ini udah langsung sama pasukan nih. Ada Monica atau di belakang sama Tobi gitu. Wow, iya, iya. udah nggak jauh lah kira-kira 15 menit kita lihat kayak apa yang burger-nya buat teman-teman suka sama burger gitu. Oke. Okay. <tuh> Udah sampai nih di Brava Kitchen. Kita mau cobain yang burger itu, lihat nah, ini tempatnya kira-kira kayak gini nih. Dude, wake up. Oh, huh? Udah sampai, udah sampai. Oh. Oh, okay. nah, kita udah sampai nih di... Berawas Kitchen kita mau ke 280 280 20 apa 2080 nih nanti gimana nama yang punya brand ya tempat-tempat asik ya kayak taman-taman gitu kalau kita lihat dulu pernah ke sini, waktu bas, masuk batu baru buka asli pohonnya belum lebat-lebat kayak gini dah lo lo lihat ini kadang adem pohon pohonnya oh ya kalau boleh kalau suka nanti dikasih jempol ke atas di like terus di share ke teman-teman nih biar informasinya dapat dan di-subscribe buat yang belum subscribe biar guanya semakin semangat bikinnya. Ya udah kita balik lagi. Ini kita udah sampai nih di 280 apa 280 gua nggak tahu. Nah, tanya sama yang berkepentingan. Tapi yang ngundang gua belum datang nih katanya sih udah deket Ya nanti kita tunggu aja. Jadi mau ngapain kita mau nyobain burger-bergernya sama kita Iya, anak gua mau main di playground. Iya, <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> udah, <tuk tangan> ya, udah, kita tunggu aja. Nanti kita lihat gimana perkembangannya. Terus tinggal, nah, orangnya udah datang nih yang punya sebelum kenalan. Jadi harapannya sih dari YouTube ini, teman-teman UMKM bisa termotivasi karena yang gua kagum dari bisnis ini selain makanannya yang enak gitu ya, gue nyobain, kita cobain lagi. Justru di masa pandemi mereka bisa buka outlet kedua nih. Nah untuk itu di sini udah ada Mas Bram nih. Bram. Boleh kenalan so. namanya? Oke, saya nama saya Antonius Bramuda. Hmm. Biasa dipanggil Bram. Oh okay. gitu Backgroundnya apa? Background chef juga. Oh chef ya. Uh, terakhir ada di bis club di Uluwatu juga yang hmm. saya pegang. Oke. Okay. Terus ini si 20dap ini yang ngomongnya apa sih? 2080 atau 2080 sebenarnya? lebih enaknya sih twenty lebih kelihatan keren Itu maknanya apa Jadi twenty itu sebenarnya uh, komposisi dari PT kita. <tuk tangan> jadi untuk dapat PT yang moist, uh -huh. tapi juga waktu di grill nggak susut banget. Uh -huh. Jadi 20% puluh fat dan 80% daging jujur daging. gua nah, pikir tuh tahun dua ribu gitu. Nah, gitu. harapannya panjang umur. Oh, harapan. sampai dua puluh Ini pertama kali kan outletnya. Ini kita posisi yang tadi gua bilang ya udah ada di Canggu. Yang pertama iya. kan di Uluwatu. Di Uluwatu. Kapan tuh bukanya? Uluwatu itu buka pas udah satu tahun ini. Pas satu, satu tahun. Satu tahun. Ini hari ulang tahun dong. Hari ulang tahun kita. Oh, okay. <laughs> Tapi ceritanya <laughs> gimana nih kok sampai kenapa buka burger? kan kayaknya itu juga jenis makanan kayaknya udah banyak banget kan Benar. Nah, nah terus pede buka kenapa nih? kan ada bedanya mungkin ya. kalau burger yang lain itu di grill pakai gas di flat top kalau kita pakai arang, jadi udah pasti untuk Diferensiasinya kita nyari di sananya buat orang awam yang nggak paham hmm. laptop hmm. tuh apa <laughs> <laughs> grill yang pakai besi biasa. Jadi biasanya cuma taro. Oh, nah. yang kayak orang bikin martabak. Orang bikin martabak nah, nah, dengan arang nah, just. just gitu. nah. nah kalau yang di, di sini pakai kita pakai arang. Pakai arang. Jadi kita dapat aroma smokinya. Oh, aroma smokinya. Jadi itu yang pasti nggak didapat dari eh, boleh, tempat boleh. lain. Masih akan nggak uh -huh. taro asik dapetin. Uh -huh. nah pas, okay, terima kasih, terima kasih. Pas balik panas, pas beli lagi panas, panas, terima kasih ya. Oh jadi pakai arang, arangnya ditaruh di atas arang atau kayak griller stick gitu? Kita griller stick, griller stick dan ha? bahannya emang untuk pengapiannya pakai arang. Pakai arang, jadi iya. smoky loh bedanya Lebih ya? smoky. Tuh yang tipenya ditutup gitu, sih barrelnya atau yang kebuka aja. Kita untuk yang dipecatu, kita pakai yang grill smoker, hmm. jadi yang ketutup. Nah, kalau yang ini kita pakai namanya Santa Maria Grill susah istilahnya. <laughs> <laughs> jadi kita pengen ya, ada ya. bedanya lah, lain. tiap outlet ada ini ya nanti. <laughs> Oke, okay. nah terus ini langsung ke poin tuh bisa malah buka kedua di masa pandemi. Hmm. Itu kesimpulannya kan berarti emang enak dan disukai.. kan orang yang bikin burger enak banyak ya tapi yang ya. enak dan disukai market tuh kan berbeda ceritanya benar berarti ini disukai market dong gitu ya benar Kenapa Jadi beberapa.. justru beberapa hmm. customer kita hmm. itu banyak datang dari Canggu dari Canggu ke Uluwatu? ke Uluwatu cuma buat makan sadis nah.. terus.. Untuk tempat ini sendiri, mm -hmm. referensinya justru kita dapat infonya dari customer kita. Oh, lu buka di sini dong. Ya. Nah, benar belum ah. buka di sini? Itu mumpung ada tempat kayaknya, ada yang kosong. Nah, terus tadi kita kan.. kita survei. Ya survei. Nah sebelum ke tempat ini kan di Uluwatu tuh. Ya, itu tamu dari Canggu, itu bisa jauh-jauh ke sana. Gimana caranya? Emang nggak sengaja atau emang ada teknik apa strateginya gitu? Jadi salah satunya satu customer kita emang kita udah apal nih oh. kesukaannya, jadi tiap kali datang hmm. kita udah langsung tembak hmm. mau yang ini ya, hmm. jadi dia biasa dua kali order hmm. udah kita langsung pelajarannya sekarang adalah mesti mengenal customer mengenal customer, kesukaan customer kesukaan. Oh, oke itu rahasia dapur nah. pertama berarti ya dan yang kedua hmm. dari satu customer ini dia ngajak teman-temannya yang lain untuk Ayo. datang kenapa okay. mau ajak teman dikasih apa? dikasih benefit atau dikasih apa? atau emang karena mereka merasa puas aja? satu merasa puas dan kita nganggapnya mereka seperti keluarga, kita langsung apa kabar? Langsung kita uh, sebut nama, uh, kayak gitu, jadi lebih personal aja. Asik. Jadi lebih kayak keluarga, ya. Keren, jadi customer nih kuncinya, ya. Customer, oke. Okay. Terus, sekarang udah jalan setahun. Bener, apa sih? Mungkin kalau buat teman-teman UKM lainnya yang mesti diperhatiin, kan ini setahun ini kan biasanya masa-masa degdekan nah. penting ada take off atau ngejuprak gitu. <laughs> dan ini kan ternyata bisa take off nih. Ya. Nah, kira-kira boleh dibagiin nggak rahasia dapurnya? Enggak usah banyak-banyak lah. 10.000 poin aja. Banyak -banyak. <laughs> Yang pasti konsisten di kualitas mm -hmm. itu aja. Mm. Satu konsisten di kualitas dan customer begitu datang uh, sebisa mungkin kita nyambutnya bisa dapat nama dan kita bisa apel maksudnya bisa dapat nama? Oh, kenal nama. Kenal customer nama ya. customer kalau oh, bisa. Oke. Okay. Ya. Hmm. Jadi waktu order selanjutnya kita bisa langsung nyebut nama hmm. itu pasti jadi poin plus buat mereka. Oh, iya kan. Eh, kalau kenal gua gitu eh, ya. Iya. Lo jadi, kepoin gua <laughs> ya. Tongster. <laughs> Apalagi satu hmm. harga juga respon uh, reasonable. Harganya. Oke. Okay. Harganya. Jadi, ber bermain di harga berapa tuh? Kita untuk burger start dari 55.000. 55 untuk yang single. Yang single. Jadi Mas. kita ada single, ada double sampai triple. Oh, ada gitu. juga yang mau di-upgrade. Yang meal itu ada fries sama minum, minum. jadi lebih jadi, berarti, berarti ya, ada yang single, ya. ada yang double, ada yang, yang triple. triple berarti ada yang single, ada yang couple, ada yang geng <laughs> <laughs> terima rame-rame rame-rame, lebih seru, rame seru ya. <laughs> ya. itu maksudnya, <laughs> jangan berpikiran tidak-tidak nah. ya hati-hati makin seru, makin rame makin seru. padahal kan burger ini kan bukan makanan cantik kan, ya. memang kan iya. makanan heboh gitu Bener. ya benar justru semakin potan tuh semakin seru, makan berapa? pakai enak, semakin ah. seru. Wah, terus masih pakai tangan, wah seru banget. Itu SNS esen, es, esensinya. Gitu esensinya ya? di sana. Oke, okay, berarti tadi kan lebih lebih ke customer mengerti konsistensi. Iya. Ada satu lagi, kira-kira. Atau mungkin in, in, ini dalam setahun ini ada kejadian atau atau pengalaman yang, waduh, ini kayak angin keras nih, kayak apa? Pernah nggak sih? Uh, pastinya ada lah. Oke. Okay. Apalagi. Uh, Komunikasi kadang ada dengan kesibukan teman-teman yang lain. Hmm. Ada di tempat lain, pasti ada diambil keputusan. Kita mesti kayak gini nih, oh, jadi okay. mesti tunggu-tungguan itu. Kadang, oh, ini kadang-kadang baru ada. jalan nih. Baru jalan, ya. tentunya mesti bikin jasma. gitu ya, mesti ganti-ganti dikit. Nggak, nggak kaku ya? Nggak kaku, oh, berarti konsistensi itu nggak ada hubungan sama kaku ya enggak konsistensi itu berbicara mengenai kualitas, kualitas makanan sematanan. cuman beberapa hal kayaknya memang mesti dijajah supaya demi kepuasan tamu tamu lagi ya, jadi gitu. kayak yang paling gampang kayak kemarin hmm. kejadian okay. kita punya tamu hmm. breakfast makan di kita hmm. lunch di kita sampai terakhir tamunya cuman pegang seratus ribu bisa nggak punya double eh, dapat burger lagi dua kita kasih. Jadi tamu biar puas oh, dan jadi seneng dia aja. breakfast makan di sana, terus siang datang lagi, terus malam dia ngidam mau makan ngidam duitnya lagi. kurang. Duitnya kurang. Ya, tapi teman-teman ya udah. Temen -temen, Karena kita udah tahu hmm, jadi, oh, oh iya, ya. tapi itu, jangan itu. jadi modus. Nah, benar. cuman itu untuk pancingan aja siapa tahu dari sana dia bisa ngajak teman yang lain. Itu gimana? Kok gitu menu yang sama atau gimana? tuh siang sehari tiga kali ke minum obat karena kita punya uh, varian burger varian kita ada burger. banyak ada dua hmm, ya? belas dua belas? dua belas beda-beda topping uh, jadi kalau ya, bawa jadi. satu tim bola cukup ya ke sini oh, ya. <laughs> cukup banget <laughs> bisa satu-satu beda apa? rasa oke, nah, sekarang sedikit attitude sebelum kita cobain nih ntar, ya siap ini apa sih kalau orang, kenapa sih kalau saya mau ke 2080 Burger, apa sih gitu loh hmm. kalau orang tanyakan, oh burger enak oke, tapi hmm. apa sih yang membedakan atau kata-kata magicnya gitu, apa sih kamu mesti nyobain ini, kenapa Eh gitu? uh, Smoky Burger Should Be smoky, Jadi, burger, burger Should be. Apa? Should Be Should Be, oke okay. Bahasa Indonesianya, burger asap yang seharusnya Seharusnya burger tuh ada aroma smoky nya Oke okay bukan bukan aroma goreng ya bukan goreng <laughs> <laughs> kita juga nggak banyak minyak juga lebih boleh se lebih sehatnya di sana untuk menghibur diri <tuh> sih sebenarnya <tuh> iya. <tuh> tapi apa, makan burger ya begitulah ya makan burger gitu ya, okay. harusnya sih uh, burger juga bukan junk food karena semuanya dibikin dari barang fresh semua bahannya. mungkin burger junk food karena mungkin kayak brand-brand McDonald's atau Burger King <tuh> karena memang mereka membuatnya dengan bahan-bahan yang tidak fresh jadi dibilangnya junk food Ya. terus masyarakat identik antara oh kalau burger pasti junk food karena kalau burger dibikin bahan-bahan fresh kita sayur fresh, daging 100% daging murni, daging asli ya, daging asli uh -huh. kita nggak pakai campuran. jadi sebenarnya itu bukan jangfood ini ya harusnya gitu. itu catat, yang itu perlu dicatat, perlu dirubah mindsetnya <laughs> di sana bahwa <Masih, laughs> burger tidak semua burger itu jangfood junk junk food. gitu ya, terutama yang dua ini. nah <laughs> terakhir dah promosi dah, kata Follower saya yang belum banyak ini <laughs> Pokoknya, kalau belum, jangan ngaku pecinta burger kalau belum nyoba 20 Active Burger ya, Oke, nanti uh, untuk Instagramnya saya taruh nih Di mana nih? Sini, kayak memang kita taruh ya, lah Ya, kayak <laughs> ada lah Ya udah, kan nah, kalau ngomong dulu kan om do, <laughs> uh, gitu, katanya gombal <laughs> Kadang kita mau nyobain Ayo, kita coba yuk Oke, siap, siap kita dapat kesempatan ke poin dapurnya. Maksudnya. Eh, ini nih. Uh, Jadi ini nih yang apa namanya apa? Santa Maria Grill. Santa Maria. Kenapa dalam Santa Maria sih? Eh, uh, begitu dari <laughs> dari sananya. <laughs> Oke, Jadi, tapi banyak ini banyak rahasianya di sini. <laughs> Jadi juga. mungkin sekilas aja Boleh dicase <laughs> enggak, Jadi ini yang hmm. kuncinya ada di sini. Kuncinya, kuncinya Kunci ada, ya. ada di sini, Kuncinya ada di sini. Jadi ini yang kita pakai Oke, arang. arang. Sip. Siap? Ini lagi persiapan ini ya. Iya. Jadi ada bans, hmm. uh, peti. Mungkin kita ada satu-satunya nih. Bannya kita ada, ada logo juga. Pakai tato. Oke. <laughs> Siap. Sip. Ya. tunggu Sip. di luar ya. Siap. Thank you. Yuk. Ini dia nih produknya yang tadi ini. I am drinking. Yeah, You yeah. pretend you're drinking. Ya yeah, <laughs> ini ada cameo-cameo nih. <laughs> oh, yummy. Oke okay, kita mau, -mau, mau cobain dulu ya. Kita cobain yang cheese. Ini yang apa nih? Eh, uh, seniorita. ini yang gede. Ini buat buat kameramen. Ini si nih. Nanti kita tondong dia nyobain ini. Ini kita cobain dulu yuk. Oke. Okay. Wah makannya gimana? Coba kacamata kali ya biar bisa konsentrasi katanya makan burger mesti kotor oh, tadi ya. right, okay. oh no siap siap yay baby emang bener loh tuh pas digigit nose nya tuh like, aromanya enak banget eh. Tapi gue belum, belum puas, kan gue belum dapat tadinya. Gue bisa kelihatan gak sih? Coba di zoom. Oh, di zoom. Uduh, enak banget gak sih? Zoom meeting. Ada ya? Bukan zoom meeting, Toby. L lensanya di zoom ya. Coba coba lagi. Oh, hmm. hmm. Gak boleh cantik makan ya. Enggak. Sekalipun kamu cantik makan burger, gak boleh cantik. Tau. Nah, tapi itu masih enak sih. Hmm? Pupaknya enak. Kalau oh buat gue ya, itu dagingnya bener-bener tuh like Donald... Bukan kayak daging yang kita beli, frozen daging Terus dipanasin gitu Ini mm, ada tekstur Rasanya tuh mantap, Kompleks loh ya Enak banget Sini, sekarang gantian nih, sini gue ambil alih kameranya nih Ini yang mana nih, yang ini ya? Wow well. nah, Kita cobain nih ini kayaknya cabut dulu kali ya perlu gak sih? gue burner i'm just gonna put ya yes. ready ya oke keren. banget ya lihat tuh ini ada berapa layer nih kalau kalian bisa tebak nih berapa layer nih tanggi banget hahahaha <laughs> sih banget ya hmm pretty good. Yeah. Pretty good. Ini dulu hari ini kita makan enak sambil belajar kunci-kuncinya bisnis soya. Oh, yeah. Bye bye. Duh. Masker gua jatuh. <laughs> Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you banget ya. Mm, no, ini maafin dia yang sedikit terlalu suka overacting <tuk> <tuk> apa apa mm, mm, kamu bising-bising kedengeran ini ada mikrofon di sini di